di susur teh mulai enak itu mulai teh tipung, tipung beras, terus tarigu, gula bereng, gula pasir, terus liasola, paneli nah terus di damelang, dan damelang teh hiji-hiji susur teh namun lagi nak bukaan kita berdua gitu jadi dina itu teh praktek tepan iya saya gitu saya gitu. Nah, minyak jadi colok susur teh colokan iya bahan terus impun-impun gitu teh amisae saya. bayur orang yang susur balai buler balai sae diempan impun dicolokan nah ya tasitun Mentah-mentah, tambah ngebekat, tambah sok itu. Ayah ya, becek itu, tapi dah di iya teh nateh. Nih, kembangkan, mumpun-mumpun. Tambahlah, saya setir, tambah nanya. Saya, empuk. Sesaknya, ingat nak Hari ngadongan, luar <laughs> besesai Jadi, hari bikin iman, ya pasti bekanya, cara naiknya, tapi ingat damelna teh. Namun sekarang gak goreng, gak tak habis, gak terbiasa. Gitu. Hmm. Nah, gitu. Ada mahasisma dari niat kuliah banget, gitu. Jadi itu macam nasakola hela, entah itu cena hula, atau praktek hela diajar gitu. Langsung gitu banget, ada mahasisma. Nopo sepuh, sarang lancet teh gitu. Ah, orang di desa ada malah justru banget, tambah kesal tuh. Wah, pajang hari ini pesan maupamil di damal nyawa tanen tak mau apa nah, pesan di ya, gunung karu loba di te... kadang tici bimbing ya sok sok ayah pesen gimana baik banyak sogan kamporat di pasar di Ruragung ada pesan terus baru tici bimbing kuningan Ayi Irma, kami balik arangkat ke Jakarta, person. Kami garunul di Dama, person. Ada tahu cucur? Enggak. Tahu? Tahu? Tahu? Tahu? Tahu? Tahu? Tahu? Jadi tahu cucur. Kalau disuruh milih ya. Yeah. Pilih cucur atau dessert box yang ada di sini. Dessert box. Dessert box. Cucur. Cucur. Cucur. Dessert box. Jadi pilih sama. Sama. Arik. Murang kali remaja ayu nama jadatnya te iya Itu saranang duka, senang amis-amis gitu teh Paling ngejalanwi Kapungkur kanggo hajatan Mepesan putra-putra mahnya jaman ayu nama teh iya sih nyak Napa nama tuh Upaminak emat teh iya teh, palah dilanjutkan gitu Intinya kan Kalau desa itu mengharapkan adanya masalah mempertahankan daripada segala budaya termasuk makanan-makanan eh, yang dulu ini adalah dijadikan sebuah usaha atau perusahaan masyarakat yang memang pada saat ini jenis-jenis makanan itu seolah-olah hampir langka karena memang ini tergores dengan adanya budaya-budaya sekarang mudah-mudahan generasi muda juga maulah antusias untuk menyambut hal ini jangan sampai kalau sekarang kadang-kadang bisa dikatakan tinggal enaknya ya gitu <tongan> tinggal makan itu dan ini tanpa semangat atau, napi atau giat di dalam masalah memproduksi jadi Alhamdulillah lah dalam hal ini apalagi kemarin juga ini sudah diresmikan seperti di Luragung Lande, itu kan sudah dideklarasikan desa kuliner. Yang di dalamnya itu, desa kuliner itu termasuk cucur. Cucur, yaitu, alhamdulillah, mudah-mudahan dari adanya deklarasi seperti itu nanti merambah ke desa-desa lain. Mengimbas kepada desa-desa lain, termasuk desa benar. Tapi di dalam masalah ini saya merasa bangga juga mengenai permasalahan adanya masyarakat yang masih tetap mempertahankan daripada usaha jenis makanan yang memang ini makanan kalau bisa dikatakan makanan zaman dulu ya. Itu. Tapi alhamdulillah bahwa ini pun tidak tergolong, misalnya tergilas Dengan e, situasi perdagangan makanan sekarang ini Justru ini adalah dinamakan masuk kepada jenis usaha langka nah ini. Dan sekarang Alhamdulillah e, dijadikan lagi sebuah e, Apa namanya program dari pemerintah juga untuk menggali kembali tentang permasalahan makanan-makanan yang dulu ada seperti misalnya sekarang yang neng tau kacucur ya ini ada sorabi juga ada Alhamdulillah kalau eh, sekarang masih ada yang namanya apa tuh goreng dage golono ya kalau menurut anak-anak sekarang mungkin asingnya makanan-makanan seperti itu gitu. Tapi kalau menurut waktu bapak kecil itu makanan luar biasa itu gitu. Tapi alhamdulillah jadi karena memang dibiasakan pada waktu kecil makanan-makanan seperti itu sampai sekarang juga masih dipertahankan untuk diturunkan kepada generasi generasi sekarang. Jadi jangan sampai generasi sekarang juga ya yang tadi hanya menikmati daripada produksi-produksi yang menggiurkan di dalam kemasan yang belum tentu di dalam kualitas atau gizinya itu kurang. Nah ini. kalau makanan-makanan tradisional ini udah jelas lah jantan sehat. Bersih gitu ya, tidak dicampur dengan bahan-bahan pengawet dan sebagainya. Kalau sekarang, kan kebanyakan makanan itu dicampurnya dengan itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini, pemerintah desa eh, memberikan sebuah pelatihan kepada generasi-generasi sekarang untuk mempertahankan daripada jenis makanan tersebut.